Yo, sahabat builder, kembali lagi bersama saya di channel Jaya Rival Kediri, Jawa Timur, Oke. Ya kali ini uh, sedikit pemberitahuan untuk sahabat builder yang ada di rumah, yaitu kami dari Jaya Ariefol, yaitu habis kedatangan senapan angin baru, eh bukan, sebenarnya bukan baru, tapi sudah lama, yaitu kami restock lagi, yaitu senapan Sabusun 2565 kamu, kamu, kamuflase ya, sahabat builder dan ini full chrome ini untuk perwakilan saja akan saya unboxing tadi sudah ada restokan yaitu sebanyak 5 kalau nggak 10 senapan oke lanjut akan saya unboxing terlebih dahulu Oke. jadi seperti ini ya sahabat bidular untuk penampakannya dari senapan angin yang habis restock dan di sini itu uh, hanya ada senapan angin dan juga uh, peredam ya sahabat dealer. Jadi nanti untuk tali sandangnya langsung dapat bonus dari daya Air Rifle. Dan ini dia penampakan dari senapan angin Sabuson 2565 kamu kamuflase full chrome ya sahabat <coughs> dan untuk spesifikasi dari senapan angin ini memiliki panjang laras yaitu 65 cm dan juga tabung yang berdiameter 25 mm <coughs> ini sahabat belir ah, seperti ini ya ini dari Jaya Air Rifle sudah restock lagi, jadi kalau untuk sahabat belir yang ada di rumah, kalau ingin mencari eh, senapan untuk pemula dan juga mencari senapan senapan uklik, ini uh, Jaya Revival sudah restock lagi yaitu kamu kamuflase ini ya sahabat dealer Terus untuk uh, senapan angin ini um, uh, kapasitas pompanya yaitu minimal 7 kali pompa dan maksimal bisa sampai 20 kali pompa ya, sahabat dealer Nah, oke okay, mungkin itu saja sedikit pemberitahuan dari saya. Tentang barang datang atau restokan dari Jaya Air Rimpel. Oke mungkin itu saja dari saya Jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, and subscribe Channel Jaya Air Rimpel Kita diri Jawa Timur Oke sekian dari saya Terima kasih dan salam bediler